tips menghadapi UTS diberikan sebuah tongkat salah satunya berjarak 30 cm dan sisa yang lain 210 cm bagaimana Anda menghitung momen inersia dari batang Nah, karena ini tidak terletak di salah satu ujung, jadi kita bisa menggambarkan ada ujung A dan ada ujung B. Berarti ada momen inersia A dan ada momen inersia B. Momen inersia dijumlahkan secara haljabar seperti ini. Dan rumus dasarnya karena dianggap dari salah satu ujung, kita masukkan sepertiga ML kuadrat. Nah untuk momen inersia A berarti sepertiga kali kita menggunakan perbandingan nih e, panjang bagiannya adalah 210 panjang keseluruhan dijumlah 240 m dikali 21 per 24 l dan ini jangan lupa dikuadratkan ditambah yang B sepertiga dari 30 per panjang keseluruhan dan 3/24 L di kuadratkan. Nah, jadi kalau ini kita lihat 0 dengan 0-nya bisa dieliminasi, tersisa 21/24 dan itu bisa juga diselesaikan dengan kelipatan eh, faktor persekutuan besarnya adalah angka 3. Nah, ini sini, -sini 3/24 di sini juga 3 per 24 untuk L kurung kuadrat. Sama-sama dibagi 3 berarti menjadi 7 per 8 M. Dan di sini berarti dalam kurung 7 per 8 L kuadrat. Ditambah 1 3 dalam kurung 1 8 M. Dan ini juga berarti 1 8 L kuadrat. Nah, 1 3 nya bisa kita taruh di luar dengan ml kuadrat dan yang tersisa dalam kurung kurawal adalah 7 per 8 serta 7 per 8 kali 7 per 8 ditambah 1 8 kali 1 8 kali 1 8 888 ada 3 kali berarti 1 per 3 kali 1 per 8 pangkat 3 dalam kurung 7 x 7 x 7 tambah 1 7 nya dipangkatkan 3 7 dipangkatkan 3 berarti 49 x 7 eh, 3 kemudian nabung 6 28 tambah 6 3 44 343. coba kita cek dan kalkulator 7 x 7 kali 7 ya betul 34 343 tambah 1 ml kuadrat hasilnya menjadi kita lupa tadi ada 8 dipangkatkan 15 12 berarti 344 per3 kali 512 ml kuadrat Nah ini bisa kita sederhanakan misal 344 Kita coba bagi 3 dulu habis gak? Oh tidak habis uh, 344 Bagi 3 Bagi 512 Gak bisa juga okay, 512 kali 512 kali 3 1536 344 Per 1536 ML kuadrat Nah saya kira itu jawaban yang paling benar Untuk soal seperti ini Selanjutnya ada beban Ada titik tumpu panjang kesemuanya katakan adalah 50 cm MA dua kali MB MC adalah 3/2 MA Bagaimana supaya resultan gaya atau sistem ini mengalami keseimbangan dan berarti kita menentukan letak poros dari masing-masing beban Nah <tuh> Kalau ini bisa kita abaikan Berarti beban yang ada di sebelah kiri Ini adalah 2 MB ditambah MB Berarti setara dengan 3 MB Nah, sedangkan di sini, 3 per 2 MA, di mana nilai MA adalah 2 MB. Berarti 3 per 2 kali 2 MB sama dengan 3 MB. Nah, yang sebelah sini nilainya juga sama, 3 MB. Kalau bebannya kiri dan kanan ini sama Berarti titik tumpu masing-masing Sudah jelas akan berada di tengah-tengah batang Berarti setengah dari 50 25 cm dari beban A dan B 25 cm dari beban C Jika kondisinya seperti ini Nah bagaimana kalau kondisinya seperti soal berikut. Di sini beban A, di sini B, di sini C. Di mana MC adalah 2 MB dan MA adalah 4 MB misalnya. Nah, jarak antar keduanya ini tetap sama 50. Berarti kita bisa bayangkan bahwa yang ini adalah X, yang ini sisanya 50 kurang X nah, gaya yang bekerja dulu Lihat kiri kanan Di sini 4 MB Di sini B ditambah 2 MB Berarti menjadi 3 MB Nah supaya syarat setimbang tercapai Berarti kiri kanan harus sama besarnya Nah ini kita kalikan 50 kurang X Dan yang sebelahnya 3 MB Kita kalikan dengan X Berarti 200 MB dikurang 4 MBX sama dengan 3 MBX. Yang sama-sama MBX-nya kita pindahkan, berarti menjadi 7 MBX. Coret MB-nya berarti X adalah 200 per 7. 200 per 7 meter X nya Berarti di sini Bernilai 200 per 7 meter Eh, cm Maka sisanya 50 dikurang 200 per 7 Samakan penyebutnya berarti 350 dikurang 200 bagi 7 seperti 150 per 7 cm yang sebelah sini berjarak 150 per 7 cm. Yang sebelah sini berjarak 200 per 7 cm.